Oke, okay, jumpa kembali dengan kami Kami akan memberikan caranya Membuat alat ya Alat untuk teknik dingin ya kita menggunakan bur ya bur bekas apa saja yang penting bur ya kita coba menggunakan bur kita potong seperti ini kita akan membuat untuk mengesok ya mengesok pipa untuk pipa tembaga nanti kita dapat lebih mudah untuk mengesok untuk pipa tembaganya seperti ini ya untuk burnya kita gerinda kita gerinda kita gepengkan ya kita seperti ini bisa dilihat untuk rekan-rekan betulnya ada yang jual cuman kita kita mencoba membuat saja untuk alatnya untuk pembesar pipa pipa tembaga nanti dia bisa antara pipa bisa kita sambung ya atau kita shop Untuk rekan-rekan Yang ingin mencoba Membuat bisa Atau membeli Ada ya Harganya 100 ribuan ya untuk membeli Oke kita menggunakan bur Bur bekas saja kita akan Menggerinda dan kita Bentuk Untuk members, membel, mem, mem, Membesarkan Atau hmm, mengesok pipa. Oke, okay, bisa dilihat untuk rekan-rekan caranya. oke okay, setelah selesai alatnya kita buat kita coba ya seperti ini kita besarkan pipa yang sama dengan pipa yang ukurannya sama ya kita coba seperti ini ya kita dapat memasukkan antara pipa asalnya pipanya sama ukurannya oke okay, kita membuat bisa kecil bisa besar ya kita menggunakan pipa yang paling kecil besar sedikit dan besar sedikit ya oke seperti ini coba kita coba lagi untuk membesarkan pipa yang ukurannya sama nanti kita bisa mengesok untuk pipanya untuk plat ini sebetulnya banyak ya yang jual di online kisaran harganya 100 ribuan ya untuk rekan-rekan bisa order di toko online banyak sekali ya untuk rekan-rekan yang ingin order bisa dengan kami nanti kami yang buat dengan oke okay. sangat mudah ya untuk rekan-rekan caranya oke okay, videonya sampai di sini dulu untuk rekan-rekan ya untuk rekan-rekan yang baru mampir bisa klik subscribe ya atau klik lonceng biar kami dapat berkembang dan memberikan trik-trik lagi nanti ya untuk rekan-rekan oke, okay. terima kasih ya untuk rekan-rekan yang sudah mengikuti dan meng video kami